cerita ceritanya beberapa perilaku De wong alit. Ini geseng kulo gada sanat. Kulo gada kitab khilyatul aulia. Kitab khiljat itu induknya ikhya. Ikhyaannya Imam Ghazali itu dia sampai bisa ngarang ikhya itu menginduk kitab di tahun 300 ini khilyatul aulia. khilyatul aulia di oleh Abu Nu'em al Aswihan. Sama kitab kenapa sini Kutil kulup. Gesing Kutil di Abu Thalib kenapa al Makki. Rienu ulama itu mesti silat. Dene sale ulama jenis musofa iku maling ngombe oplosan mati. Cara musofa ora gelem nyolati, mergo nak nyolati engko dadi siar. Ana kiai kok nyolati wong mati. Ngombe apa? Oplosan. Ora ge nate ngalami ngoten. Ana wong mati bunuh diri kafe, wong ngrawani nyolati. Waduh, beda desa so, pisan. Kuwi wong kabeh, kito so. desa. Sing wani nyolati malah wong alim-alim thok bejo lah akhire malah. Wong awame ora wani. Begini ceritane Kalau dalam dalam hadis Nabi. Menen hadipuh petune. Menen apine wong akeh. Ada orang itu punya utang 2 dinar. 2 dinar itu berarti kan kalau 1 dinar itu 4 gram, 4,2 gram. E, Pokoke 1 dinar itu 4 2 gram. Berarti kalau 2 dinar itu 8,4. Ya sekitar 8 gram nak sak grame 300.000 ping 8. Berarti pinten? 200 2 juta 400 sih. Dua juta empat nah, ratus nabi hujan juga seni ya Soalnya kayak kudu hormat BKK yang alim Biwey ada tentang Indonesia gue Nabi awal awalnya Nabi rawuh ini terus Apa orang ini punya utang Kata nabi kata orang-orang Na'am ya Rasulullah alaihi dinar Dia punya utang dua dinar Nabi langsung balik ke kanan Nggak mau nyolatin Wah nabi-nabi utang itu rasa wajah pol nabi rasa cok ke umatnya utang itu agak-agak Nah nabi cocok malah repot dong. tuh Nabi langsung balik kanan tapi Nabi itu unik, ketika mau meninggalkan jenazah tadi itu Nabi sempat menghentikan, dan itu mutawatir selalu ala sahibikum, kalau aku gue nyolati aku tidak usah, selalu ala sahibikum aku nyolati, tapi aku tidak usah, ya Nabi pulang kundur, terus ditutup dari kota Dha. kota Adha itu seorang sahabat Ya Rasulullah huma Aliyah utang itu tanggungan saya jadi mayut itu terbebas, karena itu tanggungan saya tapi kota Adha ini tidak warisnya orang lain, pokoknya kota Adha Nabi balik lagi mau nyolati karena utangnya sudah mau ditanggung. Makanya kalau ada di Kyi Jawa itu kalau orang mati dilepaskan mesti sehingga ada utang dan no, Tapi nak misalnya berat kan agen no, ahli waris itu bagus karena Nabi tadi mengkonfirmasi kalau ada utang masih ditanggung mayat kan Nabi Rakaerson no, no, nyolati. Tapi Allah Jawa Jawab Gusito. Nggak ya, nah, ada utang, Ibronnogus, gue sembunyi gue usahasi ngutani. Hei, gue sama reka kasus kan nih, gue. Sembunyi gue banter, si ngutangi itu orang. Serbun ngutangi, mana yang Sembuhan terus. Sekarang ini. artinya begini. Terus Nabi, setelah dua hari. Setelah dua hari, kau tadi dipanggil ya? Ya, kau tadi, apa kamu sudah nyaur utangnya orang Majid kemarin? belum ya rasulullah mandekman kata nabi mandekman saya melihat dia masih dibakar api kota ada ya kota ada sahur sekarang gue singgungi nanggung ya rasulullah ya sekarang pulang deh pulang terus disahur terus nabi ngentikan al ana jil tuh sekarang kulit mayat itu gue sadem lah elening jawa nana mayat di utamu ditake seminggu raitis, lagi mati seminggu kok mbakas utang jaringan tni setahun tambah suwe panas sih. Kudune keluarga ku sayang tenan. hari kedua, hari pertama pokoknya langsung di selesain. Mojongan etika-etika, etis, anak gak etis lagi mati bakas utang rawoleh. Nah itu nabi. Sekarang era sahabat ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Jabir udah murid paling alim jinimu Muhammad bin Mungkadir ini yang sering dikutip ya anak Muhammad bin Mungkadir itu tabiin yang paling sering dikutip. Ya anak tutul ibu, itu kebalikan dari apa yang dilakukan Nabi, tapi tidak salah. Mulanya orang nongong tidak muni-muni sidik-sidik sunnah Rasul, lelahlahul ulama di bangguwe. Jauh baru nang nongong mati, utawa Muhammad bunuh Qadir, Bok mati nih mau beo aplosan ya sholat. Bok mati nih bunuh diri, gak ya sholat. Nanti pergi adat yang mati bunuh diri udah nyolat ibetan, ada tengkawasan nih. Sholat dia, ya. aplosan? Solat, sofa emu di solat tuh ya cocok nggak sih? Berarti gak khawatir, kan? Ya. <tuh> solat. Lalu itu, kalau si apal, tagi itu si apal Ketika Muhammad bermukadir ditanya, ini orang mati tidak benar dan orang ini seumur umurnya fasek. Kenapa engkau sesoleh, engkau mensolati dia? Kalau si apal tagi, memang kalau apalkan karena saya haru. redaksi sini ngerti. Ini astahi minallah ayya alama minni anna rahmatahu ta'jizu an ahad min holki. aku itu isen banget, Pak Pengeran nak nganti Allah bersa'atiku atiku, atiku dua hukum, ngukumi nak rohmati Allah iso'ai orang nyampe ne wong iki. artinya ngerti, aku itu nyolati wong fasek krono simpati kronosimpatin wong fasek gak aku itu isen, Pak Pengeran nak rohmati Allah itu orang iso'jangkau wong iki. Artinya Rahmati Allah kan bisa menjangkau siapa saja pada siapa saja. Dan kita isowa ya ora roh, isowa yang wong sing mati oplosan, nyun sewu, tawon oca yatim di rumah. Isowa yang wong sing sakiki mati oplosan, tahu nyubang masjid. Ya kan kita tidak tahu masa lalunya. Isowa yang sing sakiki mati yang bejid, tahu nakal. Tapi kan isoti wali, sing sakiki mati yang oplosan, mungkin tahu salam dan bela-bela mungkin tahu ngamali masjid ikhlas. Kan sama-sama. Lah -sama. daripada gak tahu jare Muhammad mengantet, aku iku isin bae pangeran. Nah, aku ranyolati nyolati muk de keyakinan Allah ora bakal Loh, aku rapi pengiran jadi intinya betapa iku ulama mbek pangeran. jadi dia ndak ada urusannya dengan ini. Cik fasek cedak fasek urusannya sama Allah. ini astahyimu min Allah. A ya'lamu minni anna rahmatahu ta'jizu ta an ahadin min khalqihi lah itu hmm. yang ditiru Kiai Jawa, Kiai Jawa, Kiai Sa Indonesia aja orang fasik coba konyol latih ke sholat. Tapi orang, -orang krono mau legitimasi ke fasikan tapi supaya orang, -orang hukumi membatasi ngatur-ngatur. subhanahu wa ta'ala faham ya. Tapi ojo terus ini kita dihukum. Kayak goblok blog nak hukum, Pokoknya orang Fasek, lah sholat. Yo goblok blog wpw nabi tau ragelum sholat. Faham kaya? ya. Dan nabi tadi kan aslinya gak mau nyolati kan?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 Narien baju berabeh mbah mon ngoten terkenal PKI. Ibu wong-wong kampung konsolat. Aku ora ra <laughs> Itu bagusannya separonan ya itu tadi kalau semuanya nyolati kan nanti gak jadi cara saiki ra jadi efek jera. Ternyata wong oplosan yo sama saja yang sholat banyak gitu. Padahal mennyolati mayit cara kula yo ra ada pengaruh. pengaruhin, ra ono pengaruh kan donga ngeper kabeh. Ndang ngobar kan Maturawan lucu tuh, ya Allah, ingkana musinan si nan, nak pajendang ape ge, ape tambahin, naelek ge, jangan syukur arti ya naaape, narona ape ge, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, boh, Betas. Lagi penting, melainkan jenengan kuda nutul ulama. Orang no wong takwa pengiran kau ulama. Merkul ulama usia makin ini perasaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kali Nabi kan sholat tengah Abu Bin Ube Bin Salim gipurun giraoh. Sampai dicegat Umar ya Rasulullah. Apa engkau tidak ingat bahwa dia yang komentari kamu begini-begini dia yang komentari Quran begini-begini. Malah kajian Nabi tidak lili. Bokot kau lata Allah neton istighfir lahum allah tashtighfir lahum Siapa nabi sih enak ini khuyir tuh faktor ya Allah kan nggak pilihan, aku jo istighfar tau lah aku milah jaluk no istighfar Umar lu dalili kaji nabi Abu bin ubaid kalau aku aneh ngaitan ya Rasulullah tahu komentar ibu Rasulah solatih diceket be Umar didangi an ya Umar kau yang ningkir kalau aku ubaid nyolatih bin Ubaid ya tapi ini mau nafek komentari jangan ngaitan ngaitan Waktu kolah tahala istighfirlahum, awalat lahum. Nabi malah jawab, ya aku kon milah, jalono istighfar tauraleh. Yo saya kira aku milah, tak jalono istighfar. Saya mire aku tanya lagi, sampaian di kuburan, Nabi pas berdiri pas di kuburan, ini aku Abdullah bin Ubay ngaku cobain Nabi. Mereka Abdullah bin Ubay dia anak santri soleh. Jenengnya gak Abdullah, Abdullah bin Abdullah Arab. Jenengnya kembar katang. Masih orang Arab, jenengnya anak Walid bin Walid bin Muhyirah Walid bin Walid. Bimbuir, mon, Nabi nu gak mau ngelantok. Ketika coba dijalan putrane, tiga nol. Ya Rasulullah, ampun sekedar coba, jasa teh bapak kulo belonya ini be Indonesia dengan be Nabi itu. Dan. Cuma Nabi ngerti kan itu sahabat. Wa woh, coba aku be iduku, lah tuh nih mina wahisya. Anu Rasulnya Fatih, Rasulnya Fatihku imanis itu. Abduh, gimbo. Ternyata apa? Nabi itu sederhana cara berpikir, ngomongnya nabi, nabi itu sederhana, ini udah tidak pernah benar, nih, nunggu aku mau ini zaman Sayyid abbas, tengah betina, buat Gadah jubah, ini pertama sehingga ke jubah, nunggu bin ubai, yang Munafik ini. nabi ngilingi jasa, ini senten abdua bin ubai, anak yang mondok, jadi wong fasik naik sana yang mondok, jadi Nabi nurut, lagi awang larang, walau tuh ala hakim min mata, atau atau walau takum, ala qabr. walaqum tapi setelah itu, setelah Nabi wafat, orang yang terkenal munafik semua sahabat nyolati. Kenapa tidak niru Nabi? Lo Nabi tahu informasi akurat. Sengadani pangeran. Dahku ya informasi so uldon. <tuk> Dah saya kirim uang sidik-sidik alutsuna Nabi. Alasan Nabi mau nyolati umunafik. Lo Nabi ngukumi uang munafik mesti cespelang, mesti bener. Uang informasi ini kok Allah, aku ya ngukumi uang munafik. Tuh informasi kau berdasar so dan sebagainya kan? Paham ya? Dia ngono ya kok raro. Jadi, kok saya ingin ngumpul, gue mau fasek berdasar seuzon informasi langit. Gue jujur bro. <laughs> berdasar seuzon informasi langit. Seuzon kan yang sudah laten. Yang mau lanin anong mati nyolati aja. Aja jadi, sama nyolati aye. Cuma coba ape. Jadi ya si mau, jadi ini mau menawawi seng Lah akhirnya gue malah nyolati seng mentera dengan ale biasa. Well, itu kasus di daerah saya itu sekitar 12 kilo dari saya, ono wong mati bunuh diri, malah senyolati, wong alem kafe, negara-negara yang ndak alim, raro alemune, dura wani nyolati, berarti wong wong alem kafe, wong se wong sesek, bejo, ngiku senyolati, wong wong <laughs> wong <laughs> wong ya, wong wong wong wong itu. wong wong wong wong wong nabi wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong Nggak dapat semua jenazah Muslim berhak mendapat sholat. Tapi kalau semua orang nyolati nanti nggak ada efek jeda BYD ini mati ini berkumpul no binoboh, oplosan. Ini saya kira setengah-setengah, yohno sih nyolati. Nasi tapi jari Imam Nawawi, sebaiknya yang tokoh-tokoh ulama itu ndak usah. Kalau nabi nggak ikut nopo, nyolati, nyuruh nopo, nyuruh nopo, sohaban. Puan nggak jadi jelas masalah-masalah pinjaman -masalah, ngerti wakau manu khil lama kathobur rusulah awli'an na takdhibah uto krono saat temen ngorongan nabi nuh takdhibun berarti ngorongan li bagi rusul yang hari sekali ini berapa-apa rusul listirahkihim krono sekutu para rusul filmaji'in dalam tekob di tawhid di iklan tawhid akhrok nahum, nenggelam na ingsun hum yang kau manu khil jawab lama, kaum nabi tak ngelam no wajah al nahum lankawih ingsun hum yang kaum nabi nuh. Lina siemar yang menusuk bag dam saucy kaumina gino landok kb atau saucy kb ayat-an yang ayat ibroatan yang jadi telok nopo ibro jadi nopo percontohan wa attat nalan nyiap no insin fil akhirat ilma akhirat itu diminak ibro perungtin al kafirin ada ban insik soaliman kang larat mu liman tergesik soal sing larat nopo siwa masalanya perkoroh yahulu kang manggon nopo yahulu atau yahilu sami itu boleh nak halah yahulu manggon nak halah yahilu halal nak halah yahaluh mudah mudari um bahasa Arab itu um, kacau, kan? Um, ganti bahasa Arab itu kena, nu. uang Arab nak darah ini manggono Yahulu, gak? Nada rani Khalalu, Yahilu. Tapi nak mudari Yahalu. Melainkan misalnya fat uh, i'anatu talibin fi halli alfadhi fathil, muin. Maksudnya i'anahiking mudari lafat sing sulit dalam kitab fathul muin. Tapi nak darah ini balak hululul balak, kena balak jenis khululul, balak. Mukliman ingkang larana siwa masa aliane perkoro ya khulu kang manggon apa mata misale kang dadi pemanggi angsal mawon cereki ki ora mlayu wae jeng wis waduh wae ya khulu kang manggon apa pihim kelawan azzalimin fitunya ing dalemku